Nah, mantap sekali guys. Jadi di sini saya sudah melakukan penarikan sejumlah rp rupiah dari aplikasi penghasil uang ini guys ya. Nah, buat kalian yang mau tahu caranya, kalian bisa simak video ini sampai habis. Gimana sih? Ajarin dong. Halo guys, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel saya Beneska siap Oke guys, jadi di video kali ini di sini saya akan rekomendasiin sebuah aplikasi penghasil saldo dana guys ya Nah, jadi di sini saya sudah melakukan penarikan sejumlah 475 ribu dari aplikasi penghasil saldo dana atau penghasil uang ini guys ya Nah, oke okay, jadi aplikasi ini tuh, itu sudah terbukti membayar dan sudah tersedia di Google Play Store guys ya. Nah, jadi di sini saya sudah melakukan penarikan ke akun dana saya ya. sekitar 475.000 guys ya. Jadi sudah masuk guys ya. Oke okay, jadi selanjutnya buat kalian yang mau download aplikasinya, kalian bisa simak video ini sampai habis dan cara gimana main di aplikasi ini guys. Oke, okay, jadi buat kalian yang mau download aplikasinya, kalian bisa cari aja di Google Play Store. Nama aplikasinya itu Sri Budi, guys ya. Nah, jadi di sini kalian bisa download aja langsung dan selanjutnya di sini kalian bisa melakukan pendaftaran, guys ya. Nah, jadi buat kalian yang mau melakukan pendaftaran, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini, guys ya. Oke, okay jadi buat kalian yang mau melakukan pendaftaran mudah sekali, guys ya. Dan kalian juga bisa mendapatkan bonus secara gratis Rp200.000 ya, guys. Nah, bonus ini bisa kalian gunakan untuk berinvestasi atau berpartisipasi di aplikasi ini, guys. Nah, oke, okay, kita lanjut. Dan untuk pendaftarannya kalian bisa masukkan aja email kalian di sini. Dan di sini nanti akan kirimkan kode, guys ya. Jadi kodenya itu nanti akan masuk ke Gmail kalian dan masuk di menu spam, guys ya. Nah, oke okay, di sini kalian bisa selanjutnya masukkan kata sandi kalian dan di sini kalian bisa melakukan masukkan aja nomor telepon kalian, guys. Dan kalian aja klik aja daftar, guys ya. Oke, okay guys. Jadi selanjutnya buat kalian yang sudah mendaftar, kalian bisa login aja di aplikasinya, guys ya. Nah, untuk aplikasinya itu tampilannya seperti ini, guys ya. Ada menu home AI tim kompetisi dan profil guys ya. Jadi untuk bonusnya di sini kalian bisa klik aja menu profil dan di sini ada bonusnya Rp200.000 guys ya. Bonusnya itu ada Rp200.000 dan bonusnya ini berlaku cuma lima hari aja guys ya dan akan hangus dalam lima hari pemakaian guys ya. Tetapi untuk profit atau keuntungan dari investasi di aplikasi ini di 200.000 ini akan tetap masuk di sini guys ya. Kalian bisa melakukan penarikan guys ya untuk profitnya guys ya. Nah, oke okay guys, jadi selanjutnya di sini saya akan kasih tahu gimana cara menghasilkan uang di aplikasi ini guys. Nah, kalian bisa klik aja menu AI dan di sini ada menu di sini guys ya, ada banyak di sini dan kalian bisa baca di sini, pengguna baru dapat klaim Rp 200.000 ya, guys. Ya, jadi Rp 200.000 itu kalian bisa gunakan untuk berinvestasi atau berpartisipasi di aplikasi ini, guys. Nah, oke, okay guys. Jadi, di sini untuk jam-jamnya atau hitungan mundur ada di sini, guys. Ya, ada yang 47 menit, 3 jam, 48 menit, dan seterusnya, guys. Ya, nah, di sini juga kalian bisa lihat ada keuntungannya, guys. Ya, di sini ada. 1,80 sampai 202,80 guys ya. Nah dan di sini untuk jumlah pemainnya juga ada, guys ya. Jumlah pemain ada 20 miliar rupiah, guys ya. Oke selanjutnya di sini kita akan membeli yang atas ini, guys ya. Ada 47 hitungan menit, ya, guys ya. Nah oke selanjutnya di sini kalian klik aja beli, guys ya. Oke, okay guys. Selanjutnya di sini kalian bisa gunakan aja saldo bonus yang sudah diberikan, guys ya. Dan di sini kalian klik aja 200.000, guys ya. Nah, jadi kemungkinan profit kalian akan mendapatkan 3.600 sampai 5.600, guys ya. Nah, selanjutnya di sini kalian lihat klik aja buat taruhan, guys. Oke, okay, jadi di sini sudah masuk, guys ya. Oke, okay, jadi buat kalian yang mau lihat catatan taruhannya, kalian bisa klik aja di pojok kanan atas ini, guys ya. Dan di sini ada taruhannya guys ya. Jadi di sini dalam hitungan 47 menitan kalian akan mendapatkan keuntungan guys ya. Jadi total keuntungannya itu sekitar 28 ribuan guys ya. Oke guys, jadi buat kalian juga yang mau bertaruh secara berbayar, di sini saya akan beritahu gimana caranya guys ya. Nah, caranya itu kalian bisa deposit di aplikasi ini dan di sini saya tidak memaksa kalian untuk berdeposit di aplikasi ini dan di sini saya cuma mereview aplikasi ini aja guys ya. Oke di sini saya akan kasih tahu gimana cara deposit di aplikasi ini guys. Nah caranya itu seperti ini guys kalian klik aja menu deposit. Oke guys jadi di sini kalian bisa melakukan deposit menggunakan USDT Dana, GoPay, BRI, BNI dan lainnya guys ya. Dan di sini saya akan mencoba mencontohkan melakukan deposit 100.000 guys. Nah, dan di sini kalian bisa melakukan bisa pakai Bank BRI, BNI dan lainnya -lain guys ya. Dan di sini saya akan kasih contoh menggunakan Bank Permata guys ya. Nah, kemudian di sini kalian bisa salin aja nomor ini guys ya dan kalian transfer aja ke nama rekening Sri dan jumlahnya 100.000 guys ya. Oke okay guys, jadi selanjutnya di sini kalian bisa mendapatkan komisi tambahan dengan cara mengundang teman kalian ya, ya. Dan di sini ada menu bagikan dan di sini bisa kalian saling tautan, undang sekarang dan kalian bisa undang ke Facebook, WA, Telegram dan lainnya, guys ya. Oke okay guys, selanjutnya di sini ada juga menu gratis, guys ya. Kalian bisa klik aja menu home dan di sini ada gratis uang tunai. Disini guys ya Dan kalian bisa melakukan undang teman Nikmati komisi ratusan juta guys Dan kedua daftar untuk mendapatkan bonus 200 ribu, Seperti tadi guys ya Dan undang teman satu kali hadiah dia 10 ribu guys ya Dan mantap sekali guys ya Nah buat kalian langsung download aja aplikasinya Untuk link pendaftarannya ada di deskripsi guys ya Nah, oke okay guys. Jadi selanjutnya di sini untuk melakukan penarikannya cukup mudah, guys ya. Dan kalian bisa klik aja menu profil di sini dan di sini ada menu penarikan, guys ya. Nah, di sini kalian bisa memakai bank BRI Dana atau GoPay dan lainnya, guys ya. Dan di sini saya sudah melakukan menambahkan dana, guys ya. Dan di sini kalian bisa ketik aja jumlahnya berapa, guys ya. Dan kalian konfirmasi, guys. Oke okay guys jadi untuk catatan penarikannya kalian bisa klik aja di pojok kanan atas di sini dan di disini saya sudah melakukan penarikan 475.000 rupiah aja guys ya. Nah oke okay guys jadi aplikasi ini tuh sudah terbukti membayar kalian bisa langsung download juga aplikasi ini guys. Oke okay, guys jadi mungkin segitu aja pembahasan tentang aplikasi ini semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.